Berikut adalah beberapa fakta unik tentang ayam betina Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya Dedek Rafa Yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya Agar tidak ketinggalan informasi tentang fakta-fakta unik seputar hewan Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama Ayam betina dapat bertelur tanpa keberadaan ayam jantan Proses ini dikenal sebagai ovulasi independen. Ayam betina akan menghasilkan telur meskipun tidak ada ayam jantan yang mengawininya. Yang kedua, ayam betina memiliki kemampuan untuk mengingat lokasi dan urutan tempat mereka bertelur. Mereka menggunakan pengingatan spesial untuk mengingat dengan akurat tempat-tempat di mana mereka bertelur, bahkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang ketiga, Ayam betina bisa berkomunikasi dengan anak-anak mereka sebelum mereka menetas. Mereka berbicara dengan anak-anak mereka di dalam telur melalui suara yang lembut dan perlahan. Anak-anak ayam dalam telur juga dapat berkomunikasi dengan ibu mereka dan satu sama lain melalui pipa telur yang tipis. Yang keempat, ayam betina memiliki penglihatan yang sangat baik. Mereka dapat melihat objek yang jauh dan memiliki pandangan sudut lebar hingga 300 derajat, sehingga mereka dapat melihat potensi bahaya dari berbagai arah. Yang kelima, ayam betina memiliki kemampuan untuk mengenali wajah. Mereka dapat mengenali wajah manusia dan hewan lain, serta mengingatnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemampuan ini membantu mereka dalam mengenali pemangsa dan menghindari bahaya. Itulah beberapa fakta unik tentang ayam betina. Semoga informasi ini menarik dan dapat menambah pengetahuan Anda tentang dunia ayam. Tunggu saya di video berikutnya ya, selamat menjalankan aktivitas untuk hari ini, semoga sehat selalu, sampai jumpa.